Apabila orang tak terima kebenaran maka orang hak jadi pemimpin jadi ulama jadi pendakwah penyeru manusia jangan gaduh to-to tapi kena mengadu ha kepada Allah sebanyak mungkin sebelum daripada nok royak gapo-gapo kepada manusia dan mintak supaya Allah Buka jalan yang betul, jalan yang benar Itu pada orang ramah Terutama sekali kepada pemimpin Orang jadi punam Tuk randab can Sama ada Nayuk Heseban Nayuk Oboto Tuk Nebe, Tuk Kemeni Ikutlah, siapa ke Presiden Kena berdoa kepada rakyat Saya persah Melalui ayat ini Persah kepada semua orang yang jadi pemimpin Do'ulah banyak kepada rakyat dia. A'udhu billahi minas syaitanir rajim Qala rabbi inna qawmi kazzaboon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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ Ayat 177-122 Suratul Syuara Samung Periha Nabi Nuh AS Dengan kaumnya Nabi Nuh mengaduha kepada Allah Nabi Nuh berdoa dengan berkata Wahai Tuhanku Sesungguhnya kaumku telah mendustorkan daku ini adalah sifat semula jadi Rasul-rasul yang diutus Dan orang-orang soleh Orang-orang yang Duk sekali dengan orang ramai Apabila orang tak terima kebenaran, Maka orang hak jadi pemimpin Jadi ulama Jadi pendakwah Penyeru manusia Jangan gaduh, tak tahu tapi kena mengadu ha kepada Allah sebanyak mungkin sebelum daripada nok royak gapagapo kepada manusia dan mintak supaya Allah buka jendela yang betul jendela yang benar kepada agama terutamo sekali kepada pemimpin orang yang jadi punam tuk radap sanc samo ada nayok ti seban oboto tok nebe tok Kemeni ikutlah Sapa siapakah presiden kena doa kepada rakyat saya peser melalui ayat ni peser kepada semua orang yang jadi pemimpin doa lah banyak kepada rakyat dia orang yang jadi tok guru, baba, ustaz doa banyak kepada anak-anak murid dia jangan gaduh, cai arom Jangan gaduh, backhand Tapi guna lah Alasih, perkataan yang baik Pergaul yang lemuh-lemuk InsyaAllah masyarakat kita akan jadi molek Terutama sekali, mengaduha kepada Allah ni Adalah suatu perkara yang penting Terutamanya orang-orang yang jadi pemimpin, pendakwah Orang mengajar ke apa, kena bangun malam-malam Belong pada subuh tu kena bangun dah Mengaduha kepada Allah Ta'ala dengan tadah tangi. Waya atibai, rabai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lah. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Pendirian mereka lagu tu lah tiap-tiap orang. -tiap Dia mengaduha kepada Allah. Qala Rabbin surni bima kazzabun. Apa Qala Rabbin inna qawmi kazzabun. Nabi Nuh berdoa dengan berkata. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku. Faftah baini wa bainahum fathah. Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka. Dengan hukuman tegas yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah. Maknanya, wahai Allah, aku safar wa ya'dah ajarimu. Tapi napak mereka itu duk degil juga. Kalau begitu, wujadi hitam lah. Hitam putih maksud di sini maknanya wujadi lah. Kalau dia mun waktu turun bala pun mun waktu turun bala wujadi habis orang-orang yang deraka di atas muka bumi. Sebab tu Nabi Nuh ni siapa dia do'a, "Rabbila tadhar 'alal min al-kafirin diyara." Ayat di dalam surah Nuh Akhir, dekat-dekat dengan akhir, Nabi Nuh berdoa, Wahai tuhaiku, taksah tinggal lah awya kafir di atas muka bumi. Sebab apa tu? Kecuk hati. Lama dia berdoa, apa ni? Dia berdoa, apa ni? Dia berdo kaum dia. Tapi tak ada nampak bekah. Tak ada nampak kesih molek. Sebab tu Nabi Nuh berdoa, Rabbila tazar ala al ardi minal kafirin diyara. Innaka intazarhum yudzil wa ibadahk, ولا يلدوا إلا فاجرا Wahai Allah wahai tuhanku, tak setinggal, ogek kafe, duduk di atas muka bumi. Kalau sekiranya muda tinggal lagi, ada lagi orang kafe, nasjyo, orang-orang kafe, hok ganah ganah. Sana dia akan menyesakkan hamba-hamba omong yang berime. Terusnya, masya Allah. Nabi lain tak berdoa macam tu, Tapi Nabi Nuh Seorang berdoa Minta jangan viadah Ke kafe di atas muka dunia Allah Ta'ala Takdeh Bukir macam Yang Nabi Nuh Berdoa Daripada Ini ahli ahli sejarah Dan ahli tafsir katanya Orang yang duduk di atas kapal Nabi Nuh itulah Daripada situ Orang lain tu Harap raca habis dengan aiboh Mati Tergelah Tapi orang yang duduk di atas kapal Nabi Nuh Mula jadi semulanya Anak-anak cucu cicit mereka itu Jadinya orang kafir Walaupun pada asalnya mereka itu berimeh Naik di atas kapal Dengan sebab Allah wawahyu kepada Nabi Nuh Nuh Mungkin buat kapal Sebab Nabi Nuh ia ya, tukai Tukai kayu Tukai kayu dalam bahasa Arab Dia ya, panggil an -Najar. Al-Najjar maknanya orang okay, pasang pandai buat gotu buat dia melalui kayu maka Nabi Nuh naik atas bukit pilih kayu untuk buat kapal sebab Allah Ta'ala wui wahyu kepada dia, mung kena buat sebuah kapal wa sna'ilfulka bi'a'yunina mung hei nuh mung hendaklah buat sebuah kapal besar bahterol dengan petunjuk kami Aku nak tunjuk kepada Munghin hey Nuh Cara buat macam mana ni melalui wahyu belakang Nabi Nuh buat, buat, buat, buat buat tu cerita saya duk rakyat Lama-lama Maridah cerita-cerita dongeng Hak rakyat Melayu kita duk sebut Daripada tuk nenek kita tak seduk sebut lah Iaitunya Hak rakyat tua-tua duk rakyat katanya Orang hino kepada Nabi Nuh naik duk berok Dalai kapal Sehingga apa? Najih, tahik penuh Apabila orang buta naik pak tu Nidak nak berok, mayah jatuh bong jatuh dalam tahi, patu ambil tahi, sapu di mata celak semula. Orang-orang apa saja kulit, ambil tahi sapu di tubuh dia, jadi kulit dia molek semula. Hak tu cerita dongeng. Tak ada dalam dalam apa, dalam hadis dari, alam, dah dalam والله alam, tak tahu orang Melayu kita ambil mana. Ha tu. Patu dok royak katanya Nabi Nuh lah. Orang mula-mula buat sura. Dengan sebab tak ada makan ni, nak makan, nak wakga tu, nak wakga ni Maka ambil belakang, ambil berah, ambil jagung, ambil ubi, ambil apa Haru, haru, haru, haru, jadilah Buba surah Hak tu hari Melayu juga, kaya Tak ada benar sungguh ni Wallahualam, lah. kita pada tahu katanya Buba surah ni asal mari daripada mana Kita klik pada ayat semula yang Nabi Nuh berdoa minta Hak mana hak mana betul, hak mana salah Dia jadi cerak lalu, wahai Allah Alhamdulillah. Wa man ma'iya minal mu'minin. Nabi Nuh minta supaya orang-orang yang beriman bersama dengan dia ni adalah orang yang berjaya. Serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan tu. Alhamdulillah Allah Taala takdirnya orang beriman dengan Nabi Nuh naik atas kapal. Naik, naik, naik, naik di tak kapal Maka hanyuklah kapal tu Itu pun dengan kehendak Allah Ta'ala juga Kapal Hanyuk gi Atau walaupun Ahli-ahli sejarah ayat Katanya kapal Nabi Nuh ni buat kapal Adanya layar Kalau nak kata yang Tak ada waktu tu Cakap, ada yang tak ada Ada layar Makalah dengar layar itulah Kapal gi gitu, atau situ-sini Akhir sekali Allah qayat katanya singahnya kapal saat ni di atas bukit Judi. Bukit Judi ini adanya di Turki pada masa sekaga ni. Wastawat al-Judi yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Fa anjayna huwa ma'ahu ma fil fulkil mashhub. Maka kami selamatkan dia iaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nuh dalam bahtera yang penuh sarat ...dengan berbagai-bagai makhluk. Itulah orang buat gambar. Kan? Gambar boleh kita tengok. Kadang-kadang duduk beli, duduk tengok kat kedai. Kapal Nabi Nuh. Ada orang duduk atas tu. Ada burung merok. Ada rimah. Ada gajah. Ada ada belakang duduk atas tu. Ini putuh air pun. Raya katanya. Al-fulq al-mash'un. Al-mash'un maknanya... ...yang apa? Bancu. Bancu dari tu. Banyak-banyak perkara. Dengan makanan, dengan natal, dengan apa ni bekale, gotu, gotu, gotu, gotu, gotu, gotu. Cuba kita gambar katanya. Sebuah kapal yang sangat besar tu, muat hajak kehidupan manusia beberapa orang. Okay? Termasuknya Nabi Nuh yang duduk tadbir ataupun barihan kapal. Ha, tu. Alhamdulillah. Itu yang pun kata. Thumma agharaqna ba'dul baqin. Okey, okey, hakafe saat ini lah. Kemudian daripada itu kami tenggelamkan golongan kafir. Yang tinggal tidak turut bersama dalam bahtera. Padu termasuknya orang-orang kafir iaitu anak Nabi Nuh sendiri. Isteri Nabi Nuh ni hak cik, cikat-cikat dah. Tu Haiyarah di dalam al dua orang isteri Nabi iaitu Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nabi Lut. Nah, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh Kena masuknya di dalam api ni aku. Lepas tu orang okay, kafe. Semua orang okay, kafe. Tak ada kira, -kira yuk sama iman. Nu. Seperti mana ayat yang kita dengar di dalam semayah saat ni. Dalam suratul baqarah. Innal ladhina kafaru. Wama tuwahum kuffarun ula'ika. Ula'ika. Ula'ika alaihim la'natullahi wal malai'ikati wal nasi ajma'i qalidin fiha la yukhaffafu anhumul adabu wala hum yansarun sesungguhnya orang-orang kafir patutgi mati dalam kafir dengan molek dah orang kafir patutgi mati dalam kafir maka mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah dilaknat oleh para malaikat dilaknat oleh semua bilangnya manusia bermaknanya orang-orang kafir hidup di atas muka dunia Hidup dia tu hidup gelak dah. Zulumat, duduk di dalam kegelap pe, eh? lepas tu gi mati dalam kafir. Masya-Allah, dilaknat, dilaknat, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan semua manusia. Khalidina <tik> fiha. Apa? Eh? Kalau tak terjemuh pun. Orang tahu dah. Orang Islam kita bila dengar Khalidin, Khalidin artinya kekanya mereka itu. Kalau terjemuh pasal ngaji-ngaji ponok. Dalam keadaan kekal lah mereka. Sebab khalidin Tuhan. hal. Dalam keadaan kekal di dalam raka ataupun kekal di dalam lakna. La yu yukhaffafu anhumul azab. Tidak direngihkan azab kepada mereka. Walaupun sehari, walaupun sehari. Dan tidak diberi pertolongan. Minta lah. Warn saham mana sekalipun. Allah Ta'ala tidak akan beri maaf ah kepada orang kafir Terutamanya Orang-orang kafir yang menetek agama Allah Lepas tu beci kepada orang-orang Islam. Kita pun tak tahu juga Siapa orang kafir mana Lepas tu beci kepada orang Islam. Tapi kita yakin katanya Ada belakang Tuk yuk semai Adanya manusia yang Allah Ta'ala capak Dalam hidup dia, hati dia, otak dia Dia usaha nak kena Islam dia usaha nak khianat ajari-ajari agama, -ajari nak bunuh kalau dia boleh. Taswi ada atas muka dunia. Orang-orang Islam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anilah, tak ada orang kafir, maka Allah Ta'ala pun royak katanya orang yang mati dalam apa? Dalam aibah banjir yang sangat besar pada waktu tu. Habis. mati, Habib. Cuba kita gambar kalau dah kita tengok royak ke, kan? hak selamatnya kan? kapal, orang hendak atas kapal tu. Patu tu, ya, hal mati habis. Goye ya nak cub. Apabila habis dah. Kesoh-kesoh dia gotu gani, gotu gani. Habis. Kesoh. Satu ha, cub. Allah Ta'ala pun mengakhiri dengan tiap-tiap ton di dalam suratul syuara, iaitunya, innafiza dikala ayah. Ha, Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Tu hebat apa apa semua tu menunjuk dialah yang kuasa dan dialah nak wujud bot rian an lam kepada tiap-tiap orang apabila dia baca Quran. Nah dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Tengoklah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin akhir sekali wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad dia lah jua yang maha kuasa Lagi amat mengasihani Dia kuasa boleh Marihan semua Tiap-tiap karo Walaupun benda besar Benda kecil Tapi dalam masa yang sama Allah Ar-Rahim Iaitunya Maha mengasihani Mengasihani kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia Yang ta'a Yang patuh Di dunia ni dia wisiki ya? Tapi di akhirat sikit lagi Alhamdulillah dengan kebaikan yang sangat banyak. Hatulah. Insya-Allah kita dengar beberapa kesoh di dalam surah Asy-Syu'ara, maka insya-Allah esok kalau tak ada uzur ke apa, kita masuk pula ayat 123, kadzabat 'adunil mursalin. <Syukur> <Syukur> Yaitu nya puak <Syukur> Habsan kerah yang Allah Taala royak <Syukur> amatak di dalam Al-Quran, iaitu puak <Syukur> 'ad. Nah, puak Habsan kedai bal lawa Allah Berasa katanya puak dia hanale sehingga Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Di zaman itu, puak-puak dia menganying main. Lepas itu, duk. ingin nak bunuh semua Rasul pada zaman itu. InsyaAllah kita tengok ayat selepas daripada ini pula. Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.